Besti, besti. Ketemu lagi sama aku di Tante Gaming di arena bermain yang selalu aku mainkan ya di gebiar 1 2 3 dan hari ini aku bakalan nyepin lagi untuk kalian, teman-teman dan besti-besti di gamenya si kakek Zeus dengan modal 90 ribu. Nah, teman-teman dan besti-bestiku yang sudah menunggu pola-polanya wajib banget langsung seteh ya ke Tante Gaming biar kalian tidak ketinggalan. Pola-pola terbaru dan pola-pola yang terupdate rekomendasi untuk positif JP dan WD di game si kaki Zeus. Untuk pola pertama aku memakai 10 putaran otomatis di checklist spin turbo dan checklist lewati layar. Oke, untuk pola pertama aku main di bed 2.400. Untuk pola yang kedua aku main ke bed 4.800 dan aku memakai 11 putaran otomatis di checklist yang sama spin turbo dan checklist lewati layar semoga kalian sehat selalu ya di hari ini dan semoga kalian selalu JP juga hari ini di gamenya si kaki Zeus pastinya digabiar 1,2,3 dan untuk kalian yang baru saja bergabung ke Tante Gaming Jangan lupa juga untuk langsung bergabung ke Arena Bermain aku di, tan di Gebiar 123 Link bermain sudah tertera di deskripsi ya Oke kita ke pola manual ya Wih cakep banget dong Ini baru saja tiga kali di manual di checklist yang sama Aku langsung dapat gratisan pertama Wow enak banget nih Gratisan pertamanya langsung disenggol ya secepat ini Oke okay, kita nikmati dulu Gratisannya Ini di bed 4800 ya Gratisan pertama aku Wow ungu janda dong connect. Oke okay, Dua warna Wow kuningnya banyak banget nih Wih jam pasir juga dong Ayo dong enak banget nih Pecahnya hampir ke 50 ribu Wih sayang banget ya, padahal udah 49.000 loh Nah ada kali dua, wah kali-kaliannya masih masih sedikit danger banget Masih minim sekali, hanya ada kali dua yang connect ya Oke merah dan kuning Wah jam pasirnya dong, sayang banget dong Tadi momen itu udah enak banget loh, padahal pas pecah banyak itu udah enak banget ada kali tiga, oke okay, biru, nah ungu, cawan boleh banget nih cawan, oke okay, cakep banget cawan, dan ada kali tiga lagi merah, bungkone, oke okay, dikali berapa, 19.000 dikali 8, nah aku dapat mega 155.000 ya, oke okay, gratisannya isinya 232.000. oke okay lah, kita lanjut ya cari cuan tambahan ya. Aku putar kembali aja, aku tidak akan ganti pola Oke, ini karena polanya pola rekomendasi banget Dan pola jitu banget untuk JP di si kakek Kita putar kembali ya polanya Kayak ada kali biru cuy Oke, cakep banget Ini di bed 10, eh di bed masih di bed 4.800 ya Wow, 27.000 Wow, dapet sensa dong 400 lebih di luar Wih, cakep banget, aku lupa banget Harusnya tadi pas momen itu udah naik bed ya Aduh, berupa banget. Ma padahal masih di bet 4.800. Oke okay lah kita naik bet ya ke 10K ya. Kita putar lagi pola 11 putaran otomatisnya. Semoga ada lagi kali kalian yang connect nih udah naik ke bet 10K soalnya. Oke, okay, kita putar kembali ke putaran 11 otomatisnya. Wah, udah naik bet sayang banget ya. Kita manual ya. Wih, cakep banget dong. Baru aja satu kali di manual, wow wow wow wow dapet sensor di luar, dapat lagi gratisan, wih dapat tambahan spin juga. Wah kayaknya gratisan yang kedua aku ini super komplit banget nih. Semoga profit ya isi cuannya dan bisa WD lebih dari 480.000. Wow, ada kali biru juga yang pertama connect kali 12 cuy. Langsung meledak nice 150. Oke. Jangan lupa nih ya dibantu di share sharenya juga, dibantu like like-nya juga, di video aku yang terbarunya dan pola-pola terbarunya juga, guys hanya di tante gaming yang selalu berbagi pola gacor dan arena bermain yang gacor juga ya di Gebiar 123. Link bermain pastinya sudah aku sediakan banget untuk kalian untuk player baru kalian gak usah bingung untuk JP kalian di Gebyar Kaki Zeus. Langsung aja bergabung ke Gebiar 123. Link bermainnya sudah tersedia di deskripsi aku dan jangan lupa juga uh, buat kalian yang belum subscribe channel aku di-subscribe juga diaktifkan semua notif loncengnya wajib banget nih. Kali kaliannya udah aman banget sudah naik ke 24. Ini tanpa buy spin loh ya tanpa by sepin hanya mengandalkan gratisan tapi isi cuannya rekomendasi banget tanpa by sepin dari modal 90000 aku bisa naikkan cuan lebih dari 480000 ada kali dua oke okay. ada kali dua dikali 26 nah dapat tambahan Mega juga 429000 wah tidak diragukan lagi gratisan kedua di bed 10k Rekomendasi banget, profit sekali isi cuannya dan membantu banget aku untuk positif WD hari ini. Salah satu ya, bareng Tante Gaming dan bareng Gebiar 123 3 Biar kalian tidak ketinggalan pola-pola tergacor, pola-pola rekomendasi yang setiap hari selalu aku upload di video terbaru aku. Oke, satu juta. Aman banget. Oke, nanti ketemu lagi ya sama aku. Next time, see you. Bye-bye.